Tiba-tiba Ada seorang lelaki ni Pakai baju Kali merah Dan dia follow aku Panjangnya. ni Okay guys Assalamualaikum Escape Hand House So hari ni Aku akan ceritakan lagi satu pengalaman It's not a horror Scary ataupun something like that Tapi menakutkan Okay Sebelum aku pindah kat Skincan Aku duduk dekat Selayang dengan Rawang Aku ada dua rumah Mak aku lah bukan aku Aku tak ada apa-apa pun Okay aku duduk dekat Rawang Hujung Hulus Lango Dan aku bersekolah di area-area nak naik Kuala Lumpur so korang boleh fikir tak berapa boleh imagine tak berapa kilometer daripada selayang pandang yang nak naik ke Kuala Lumpur tu untuk balik ke Hulu Selangor something macam lebih kurang 20 ke 30 kilometer ada itu perjalanan road road aku hari-hari everyday ok bermulanya pengalaman ni Bila pergi Mak aku akan hantar naik kereta Bila balik tu aku akan balik sendiri Naik bas Lompat Mak kata Ahmad Bas lompat Dia akan tukar bas Dua bas Sampai Okay so bas tak daripada rawang Eh daripada selayang pandang tu Akan sampai ke rawang Rawang dia ada satu terminal yang besar Dekat dengan Maidin Ya yeah, aku tak ingat Dah lama tak pergi rawang tu. Bila sampai kat rawang tu, ada orang follow aku. Aku dah darjah, darjah 3. Badan kecil yang boleh balik sekolah naik bas bersama dengan orang dewasa. Bila sampai kat rawang tu, so kita akan tunggu lebih kurang setengah jam. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni. Pakai baju kalau merah Dan dia follow aku Dia tanya aku dia teman abang je dek, pergi kedai Oh aku Okay lah ikut je Aku follow dia Lepas tu aku pergi sekolah bawa phone Nokia Nokia cabut baling kat anjing pecah kepala tu <laughs> Tapi aku dah minta lah permission kat sekolah Sebab aku nak bawa phone Aku nak Bukan nak bawa main game snack pun Nak main game mula pun kat dalam kelas untuk kontak dengan mak aku apa-apa jadian Dalam perjalanan aku nak pergi kedai dengan abang tu Mama aku call Mama aku tanya, not dah naik bas ke? Aku cakap lah belum, tengah tunggu tengah tunggu bas ni anak teman abang dia pergi kedai Abang tu bawa aku sampai ke hampir ke belakang bangunan Mak aku suruh aku lari Sebab itu maybe taktik untuk dia nak culik aku Ataupun something like that lah Mak aku suruh aku lari Aku matikan aku end call Dan aku lari Duduk dekat betul-betul sebelah orang jaga bas tu Dan itu adalah satu pengalaman yang agak tragis lah Aku ingatkan dengan korang Supaya sekolah lah dekat-dekat dengan rumah Janganlah pandai bangang sangat sekolah jauh-jauh Duduk dekat urus langur sekolah kat Kuala Lumpur huh. Itu adalah pengalaman bagi aku lah. So guys Jangan lupa subscribe Like, komen dan share kalau korang nak lagi cerita-cerita macam ni, komenlah. lah. Okay, bye. Escape in the house. Peace.